karena memiliki kebiasaan yang unik, yaitu senang mematuk batang pohon dengan menggunakan paruhnya. Keunikan ini tak hanya sekedar kebiasaan yang dimiliki saja, melainkan juga sebagai upaya burung pelatuk dalam mencari makanan, dan memberikan pertanda atau sebagai bentuk komunikasi dengan pesaingnya. Kemampuannya yang sangat menarik inilah, membuat burung pelatuk sangat diminati. Selain itu, juga karena memiliki bentuk tubuh yang unik dan warna bulu begitu menarik, burung pelatuk dalam mencari makanan akan menemukan berbagai serangga untuk dijadikan santapannya. Serangga ini semacam larva, kumbang, kalajengking, kecoa, dan jenis serangga lainnya. Serangga-serangga ini akan sangat mudah ditemukan dengan kemampuannya dapat mematuk batang pohon dengan paruhnya yang kuat. Selain serangga, burung pelatuk juga dapat diberikan pakan berupa kroto untuk menunjang percepatan pertumbuhannya. Selain kebiasaan mencari makanannya yang unik dan tak biasa ini, burung pelatuk juga memiliki berbagai jenis yang tak kalah menarik untuk kita ketahui maka dari itu berikut ini beberapa jenis burung pelatuk yang akan kami sampaikan kepada anda burung pelatuk ulam burung pelatuk ulam merupakan satu di antara banyaknya jenis pelatuk yang dapat kita temui burung yang satu ini juga terlahir dengan berbagai keunikannya Burung pelatuk ulam Disebut sebagai burung caldi ulam Dari sekian banyaknya jenis pelatuk yang ada Burung pelatuk ulam menjadi burung masteran yang paling disukai Hal ini karena kemampuan suara yang dihasilkan terdengar lebih nyaring dan tajam Dengan burung pelatuk lainnya seperti pelatuk bawang jika dilihat dari morfologinya, jenis burung pelatuk ini hampir serupa dengan burung pelatuk bawang, yaitu memiliki jambul sebagai ciri khasnya. Untuk membedakannya, maka cukup dilihat dari warna dominan pada bulunya. Jika burung pelatuk kolam, maka memiliki warna hitam di bulunya dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan burung pelatuk bawang. Burung pelatuk bawang Sebelumnya, kita telah membahas sedikit mengenai burung pelatuk bawang Burung pelatuk jenis bawang ini juga memiliki julukan lain yang populer di kalangan masyarakat Yaitu pelatuk besi Pelatuk bawang memiliki warna bulu dan jambul yang lebih menarik Di bagian jambulnya memiliki warna merah Sedangkan di sisi tubuhnya berwarna hijau yang paling mendominasi Untuk suara yang dihasilkan Tak kalah nyaring jika dibandingkan dengan burung cililin Selain itu Bagi anda yang ingin membedakan jantan betina dari burung ini Caranya cukup mudah Hanya dengan melihat warna bulu yang ditonjolkan jika burung pelatuk bawang jantan Memiliki jambul dengan warna merah yang lebih gelap Itulah beberapa jenis burung pelatuk Yang bisa dijadikan referensi Untuk dipelihara dan sangat laris di pasaran